Oke. Baik, selamat sore Pak. Kasihan dulu, Jawa. Ya, kasih. uh, apa kabarnya dulu, sore Ini, Pak, sehat selalu, Pak. Bagaimana oh. dengan kabar Bapak? Ya, sama luar biasa ini, Pak. puji tuhan Pak. Amin. Selamat sore ya, selamat selamat sore selamat Agus ah. Telau Benua pak <laughs> selamat sore pak. Baik ini kita lakukan satu persatu dulu ini sesuai dengan uh, Rencana kita sebelumnya bahwa kita adakan pertemuan hari ini Ini saya mulai dulu dari Pak Karde ya Ya Pak Ya Pak Karde itu sebenarnya uh, ada apa? Kenapa kita harus ada pertemuan pada saat ini Pak? Kira-kira apa yang ingin Bapak bicarakan kepada kita saat ini? Oke Pak, terima kasih uh, Yang perlu saya sampaikan kepada Bapak atau yang menjadi keluhan saya yakni eh, bagaimana cara eh, melakukan pembelajaran yang lebih efektif dalam kelas jadi untuk saat ini eh, sebagai pengalaman saya ada beberapa kelemahan-kelemahan yang eh, menurut saya belum efektif sebagai guru Uh, pengajar dalam kelas, oh baik, saya, saya, Pak. terima kasih. Jadi, jadi, begini, Pak, kasihan. Dofu Kiawa, uh, target Bapak dulu yang pertama agar mem memberikan pembelajaran yang lebih efektif di dalam kelas. Betul, kelasnya. Pak. Nah, menurut Bapak, yang menjadi kendala selama ini untuk mencapai tujuan dimaksud apa yang menjadi kendala dalam diri Bapak? Menurut Bapak, uh, beberapa kendalanya adalah uh, sebagai eh, kendalanya kurangnya uh, fasilitas belajar uh, ya fasilitas yang disediakan oleh sekolah jadi sehingga itu mengakibatkan kurangnya efektif untuk proses pembelajaran di dalam kelas baik, berarti itu mengarah pada fasilitas pembelajaran pada di sekolah ya nah Betul. kalau menurut uh, analisa nah, bapak itu Solusi yang perlu Bapak ambil sikap dalam hal itu apa kira-kira menurut, menurut Bapak? Baik Pak Solusinya apa kira-kira menurut Bapak? Ya, solusinya mungkin uh, pihak sekolah atau dalam hal ini Bapak kepala sekolah memberikan uh, Menyiapkan segala hal-hal uh, yang bukan kelas Misalnya uh, Iya oh, oh, ya. dan beberapa hal yang memang dibutuhkan dalam kelas fasilitas kasih. oh baik Pak, saya rasa eh, solusi itu merupakan solusi terbaik langkah pertama yang memang perlu Bapak tempuh yaitu dengan eh, yang pertama mungkin konfirmasi kepada pimpinan untuk menyediakan atau mengadakan fasilitas itu namun kan masalahnya fasilitas itu belum tersedia di sekolah kan itu mungkin nah Bapak menurut saya harus menyediakan media-media pembelajaran yang lain selain daripada yang memiliki kesamaan manfaat dalam uh, proses pembelajaran bapak seperti tadi proyektor berarti bapak bisa menggantikan proyektor itu mungkin dengan catatan-catatan uh, ringkas yang perlu bapak berikan kepada siswa atau media-media lain yang memang mendukung untuk pembelajaran itu untuk lebih efektif. Baik pak Jawa ya, yang saya ya, rasa itu saja dulu ya, untuk ya, solusi ya. dalam hal itu menurut saya ya. Uh, semoga itu bisa Bapak indahkan agar mencapai target yang Bapak inginkan untuk lebih efektif di dalam pembelajaran Baik, terima kasih Bapak uh, Baik, baik. Di sini juga telah hadir uh, Pak Agus Dalamanua Iya Pak, selamat sore Pak Bapak saja dikosnya ya, Pak, nanti Pak Karni coach berganti oh, ya Oh uh, iya, selamat sore Bapak-Bapak Pak Atuan Jawa Dan Pak Kasihan Ya, ya selamat, selamat sore Pak. Pak. Ya Gimana keadaan Pak? Sehat Pak. Sehat Pak. Sehat. Pak? Sehat. Oh, iya. Sudah. Wujud itu. Pada sore hari ini, ini Pak Aturan Jiwa ini mengundang saya untuk iya, Pak. melakukan percakapan. Ini saya kurang tahu apa ini kira-kira yang perlu kita bahas ini, Pak Aturan Jiwa. Kait apa mengenai perkembangan ya kurikulum atau mungkin permasalahan, permasalahan di sekolah ini jadi bisa Pak Kiawa. Ya baik Pak. Terima kasih Pak. <tuh> Sebenarnya yang menjadi eh, sebuah bumerang ya. dalam eh, pembelajaran saya khusus untuk melakukan penyesuaian pada kurikulum era baru ini eh, itu kenapa ada istilah RPP 1 lembar Pak di kurikulum Merdeka ini eh, karena kenapa rincian-rincian materi yang perlu kita eh, tuangkan dalam setiap indikator pembelajaran itu akhirnya terbatas itu apakah itu sudah sesuai dengan yang kebutuhan di sekolah-sekolah atau tidak oh, iya. itu saja pak Bapak eh, dari penjelasan Bapak Bapak mengatakan kenapa ya ada FTP satu lembar ya pak ya ya, ya RPP satu lembar mungkin pada eh, kurikulum sebelumnya pada KTSP mungkin atau k17 tapi dulu disitu bapak ibu guru dulu harus membuat silabus atau mungkin RPP ya pedoman ya dalam melakukan pembelajaran di dalam kelas. Nah pada kesempatan ini sebenarnya uh, di kurikulum merdeka ini pak mungkin uh, di sekolah bapak sudah diterapkan mungkin kurikulum merdeka sudah pak tapi tidak sepenuhnya berjalan baik. Iya. Yang jadi kendala apa selama ini tidak berjalan atau di sana apa kira-kira? Pemahaman untuk membuat secara ringkas agar menjadi satu lembar RPP yang selama ini tiga lembar barangkali dalam satu kali pertemuan sekarang tinggal satu lembar. Membuat-membuat atau membedah daripada KD dan indikatornya pak. Nah, nah dari permasalahan itu kira-kira bapak? Uh, apa, apa yang apa, Ya, saya sudah melakukan LPP satu lembar itu. Cuma sesuai tidakkah itu untuk kebutuhan uh, pembelajaran kita di sekolah itu maksud saya Pak di sini. Baca coba Pak. Bapak coachnya Bapak coachnya Bapak coachnya saya menggali Bapak mengarahkan saya Mengarahkan Untuk mencapai tujuan saya Oh iya Menurut um, uh, iya. saya Iya Pak uh, Kenapa, kenapa? Sekarang FBP15 ini berlaku ya, sekarang lebih minimalis, atau buat lebih simple agar pada pemaparan atau pada saat menggunakan suatu materi kepada, suatu, kepada anak tidak uh, mengambang ya, tidak mengambal sehingga Bapak Ibu Guru dalam hal ini terfokuskan dalam satu materi yang akan diberikannya sehingga kalau dulu mungkin ada beberapa KD atau indikator sehingga uh, sempurna mungkin untuk harus belajar pada KD indikator tersebut jadi di belajar ini kita belajar untuk lebih E, terapi lagi untuk bisa ya, memanimalisir ya atau ya, untuk lebih efektif ya, lagi sehingga membahas membahas tentang cara melakukan itu tidak tercampur. Itu tidak kira Baik pak, itu cukup jelas. Terima kasih pak atas penjelasan bapak.